Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Dari video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara mengatasi XOS belum terus menerus berhenti di HP ini. Tapi sebelum lanjut kita ke permasanya, tunggu tutorialnya bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat, ini dia cara mengatasi XOS meluncur terus-menerus berhenti di HP Infinix. Bagi sahabat, untuk cara mengatasinya, untuk langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel. Jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kita scroll ke bawah, ya guys. Ya, kemudian kita di sini cari menu yang bernama manajemen aplikasi. Kita masuk ke menu manajemen aplikasi. Untuk langkah selanjutnya, kita pergi ke menu setelan aplikasi selanjutnya kita cari aplikasi yang bernama XOS peluncur nah sahabat ini dia aplikasi yang bernama XOS peluncur yang terus menerus berhenti di hp ini jika sudah ketemu kita tekan aplikasinya guys ya kemudian di sini kita pergi ke penyimpanan dan search. dan di sini kita hapus shade -nya. Dan untuk langkah selanjutnya kita hapus penyimpanannya. Kemudian kita tekan OK. Kemudian kita tekan tombol Home. Kita tunggu. Nah, sahabat jika sudah disetting seperti itu maka secara otomatis aplikasi XOS peluncur di HP ini kamu tidak akan terus-menerus berhenti, guys. Nah, caranya cukup mudah sekali kan? Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official.